Halo guys kembali lagi bersama Muji di sini dan ini adalah tampilan dari udara yang direkam menggunakan kamera drone di seputaran desa Pamolokan desa Bangkal desa Kebunan dan desa Kepanjen Kabupaten Sumeneb Madura Jawa Timur guys nah dapat anda saksikan di visual keterangan telemetri di pojok kiri bawah yang menunjukkan angka H itu merupakan ketinggian dari drone ini mengudara dan yang menunjukkan angka D Merupakan distance atau jarak Seberapa jauh drone ini Meninggalkan remote control guys Ya, Ini sekarang posisi saya arahkan ke arah timur Dari rumah saya Dan sampai itu barusan yang berwarna hijau kubah Masjid Al-Amin guys Yang di sebelah kanan bawah barusan Dan kita saat ini sudah menempuh jarak 100, eh, 200 meter lebih sudah guys Dengan ketinggian 40 meter karena saya masih pemula guys, saya main aman saja, nggak berani terbang terlalu rendah, takut nyangsang guys. Ya, dan pada jarak 325 meter barusan guys, atau di sekitaran perumahan Bangkal, perumahan Giling, itu drone-nya mengalami loss kontak guys, alias di luar jangkauan remote control, sehingga flight computer memutuskan untuk melakukan auto RTH atau return to home. Ya, insyaallah guys dengan menerbangkan drone DJI ini guys. Uh, semua fasilitasnya insyaallah safety-nya aman guys. Karena sudah dipandu oleh flight komputer atau flight controller yang sangat pintar guys. Sehingga kemungkinan untuk drone itu hilang itu bisa dibilang cukup kecil guys. Dan sekarang ini setelah berurusan RTH, itu saya coba terbang ke arah utara dari belakang rumah saya ya. Uh, ini kita coba terbang ke arah utara atau ke arah desa kebunan guys kita lihat sekarang jaraknya sudah 90 meter guys dengan ketinggian 40 meter masih tetap di ketinggian aman kita lihat seberapa jauh jangkauan antara air dan dan remote ya, saya sedikit agak belok ke barat sedikit atau tepatnya ke arah barat laut ini guys dari belakang rumah nah. Dan itu di depan tampak itu guys Yang di tengah screen Itu yang ada ada menara berwarna hijau Dan tampak sudah aircraft Lost contact guys Tapi masih saya paksakan untuk maju terus Dengan jarak sekarang 344 meter Dan sudah benar-benar lost contact Uh, ya masih maju, 300, 400 meter guys masih maju guys. Dan ya ini adalah visual dari Masjid Sistima yang berada di Desa Kebunan guys. Itu kubah yang berwarna hijau di pojok kiri, eh pojok tengah, di tengah bawah guys. Dan saat ini aircraft sudah benar-benar lost contact dan flight komputer memutuskan untuk auto th atau ditutup jadi uh, drone sekarang itu sudah apa Insyaallah sudah sangat pintar guys pesawatnya guys karena sudah dilengkapi dengan flight computer atau komputer penerbangan atau flight controller dan terhubung juga dengan satelit GPS guys jadi asalkan pada waktu kita uh, sebelum kita take off itu GPS nya sudah ngunci dan kompoin kita atau titik awal take off kita sudah dicatat di slide komputer maka insya sama aman guys begitu lepas jangkauan dari remote maka slide komputer akan langsung melakukan auto RTH atau return atau kembali ke titik awal kita take off Yaitu ini tampak di pojok bawah kiri layar itu adalah pobensin mamelokan guys dan saya penasaran guys ini saya mau coba ulangi lagi karena saya belum puas dengan jarak sekitar 450 meter tadi Dari remote ke arah utara Ke arah kebunan Kita lihat apakah bisa lebih jauh lagi Dari masjid Fatimah Di desa kebunan Kita lihat Ya Telemetrinya masih menunjukkan angka 400 Masih terus berjalan Tetapi visual video feed-nya Udah nampak terputus ngepatah-patah dan benar sudah aircraft not connected to RC barusan dan melakukan auto RTH dimana RTH nya saya set pada ketinggian 60 meter jadi begitulah kontak contact drone akan naik ke ketinggian 60 meter kemudian baru melakukan putar balik ke posisi take off atau ke posisi sewan peluncuran karena saya rasa 60 meter insya sudah cukup aman ketinggiannya aman dari tower yang saya paling takuti tow tower Takut nabrak guys, emang turun mahal. Ya, ini lagi autopilot. Dan sekarang turunnya tempat berada di atas saya guys, dengan ketinggian 50 meter di atas dan mulai turun untuk landing, tapi saya batalkan. Ya, saya batalkan. Dan kita coba guys ke arah selatan guys dari belakang rumah saya guys atau ke arah kota, melewati uh, di atas desa Kapangian kita jauh mana itu tampak baru di bawah itu yang berwarna hijau itu adalah kantor PKB guys di desa Pamulokan ya. e, 200 meter masih aman ke arah selatan atau ke arah kota ya itu adalah barusan daerah Tawasnya di desa Pangarangan guys 370 meter masih aman 400 meter untuk video feed Sudah mulai nge-lag guys Untuk live feednya sudah nge-lag Tapi masih telemetrinya masih jalan terus Dan 480 meter guys Telemetri menunjukkan jarak 480 meter Dari RC Brownya sudah disconnect Dan melakukan auto th Dengan dia naik dulu ke ketinggian 60 meter Baru kemudian putar balik ke rumah Itu so guys. Ya, suasana pagi ini guys Ini sekitar jam 6 pagi nih Saya menerbangkan ini Sekaligus sambil belajar manuver Untuk melemaskan jari-jari Biar gak kaku guys Dan, oh iya yeah, saya ingatkan Bagi anda yang memerlukan jasa sewa drone Untuk foto udara atau video aerial silahkan guys hubungi kami guys di FH Multimedia Semenep dengan nomor telepon 0812 3272803 atau yang tertera di bagian atas layar itu guys ada guys nomornya guys ya ini saya cuma melakukan manuver sederhana guys manuver sederhana dan ya mohon maaf mungkin masih kurang smooth karena ya memang namanya yang baru belajar terbang guys baru belajar terbang Enggak nyangsang aja untung guys iya kan nah, itu. untuk untuk orang uh, pilot drone yang baru belajar terbang saya nah, jujur uh. Uh, menerbangkan drone baru sekarang ini so. dulu sih pernah menerbangkan drone tapi drone manual tanpa adanya flight controller atau flight computer yeah, dan kemudian nyangsang guys drone nya rusak dan ternyata memang untuk drone yang serbawa komputerizer ini guys Serba dikontrol oleh kontrolor semua Enak sekali guys Cukup mudah untuk menerbangkannya Dan cukup aman Untuk anda yang memerlukan sewa drone guys Sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi saya di 0812-3272-803 Untuk wilayah, untuk kota dan sekitarnya guys Insya harga terjangkau dan kualitas tidak mengecewakan guys Itu. ya jangan lupa ya bagi yang membutuhkan jasa sewa drone untuk video atau foto langsung panggil kami guys di 0812 dan tampaknya guys sudah low setelah kurang lebih 20 menit penerbangan ini videonya saya percepat 200% guys biar tidak makan durasi dan biar anda tidak bosan jadi di video durasi sekarang ini sudah 9 menit lebih dengan real timenya itu sebenarnya sudah hampir 20 menit penerbangan guys. 20 menit penerbangan ini sudah baterai low dan untuk amannya guys dengan kondisi baterai low saya landing saja atau mendarat saja guys daripada nanti turunnya mendarat darurat dan yang saat lebih baik saya mendarat semua jangan lupa like video ini kalian anda suka komen dan bagi yang belum silahkan subscribe ciao. ciao.